Tendanya, tenda yang berukuran total luas 96 meter atau 12 kali 8 meter ukurannya. Nah, keunggulan tenda ini eh, memiliki ketinggian bagian tengah itu 4 meter dan di bagian paling tinggi 3 meter sehingga eh, ketika terjadi hujan itu air hujan mengalir deras, nggak menampung, nggak sempat berhenti di atas atapnya. Nah, bagaimana penggunaan panggungnya ini? yang jelas karena video panggung ini saya sempat mendapat undangan untuk datang ke India jadi ada salah satu kontraktor di India mengundang saya ke sana untuk membuatkan tenda sebagaimana yang uh, dia lihat di video saya semula saya kira ini nggak serius tapi kemudian pembicaraan berlanjut ke whatsapp dan ternyata dia menyatakan serius mengundang saya ke India tapi sampai hari ini belum saya setujui mengingat tim saya juga uh, cukup sibuk di dalam negeri. Nah, dalam hal ini juga saya sampaikan kepada sobatku semua bahwa saya tidak bermaksud menjual jasa. Di sini saya hanya mengedukasi cara e, mendesain tenda, cara memilih bahannya, cara proses pembuatannya dan cara penghitungan material yang digunakan. Oke, sobat, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita ke lokasi. Renal tinggal beres-beres -beres ya dan oke sobatku sekarang saya sudah berada di lokasi pemasangan tenda dan panggung Ini dia tendanya Jadi acaranya sudah dipakai tadi malam acara malam puncaknya sobat. Pasti sobatku sudah menonton cuplikan video acaranya Dan ini tenda sudah dipasang di disini selama satu minggu lamanya Setiap harinya digunakan untuk berbagai macam perlombaan dan ketika malam puncak, karena tamu yang datang begitu banyak, baik e, warga sekitar maupun tamu undangan, ada sekitar 1.500an yang hadir. Jadi tenda seluas ini pun tidak bisa menampung. Karena kapasitasnya ini kalau menggunakan kursi, hanya sekitar 200 tamu yang bisa duduk selebihnya terpaksa berdiri. Ukuran tenda ini e, 12 x 8 meter, atau total luasnya 90 6 meter persegi yang kurang lebih seukuran rumah satu rumah standar dan keunikan tenda ini ini bisa di pasang sebelah-sebelah tuh. jadi kalau dipasang sebelah-sebelah di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan itu bisa dilakukan jadi caranya tiang tengah itu yang ada empat yang tengah saya buat double jadi menjadi delapan sehingga ketika dipakai di dua tempat yang bersamaan dipakai setengah-setengah itu e, empat yang cadangannya juga terpakai untuk atapnya juga atapnya seluas 96 meter lebih ini dibagi dua jadi bagian sopi-sopi, bagian sudut atas ini yang tingginya 4 meter ini 4 meter sobat ya kalau yang tengah-tengah ini kalau yang tepiannya itu 3 meter jadi e, cukup curam dia nggak landai tujuannya supaya air hujan Langsung habis, nggak sampai mengendol atau nggak sampai lama-lama di atas Karena itu rawan kalau ada air hujan banyak tertampung di atas Itu rawan nanti e, jebol dari atas Makanya sengaja saya bikin sangat e, curam kemiringannya Terpalnya di bagian atas itu menumpuk sebenarnya Karena bisa dipakai sebelah dan sebelah lagi, kanan dan kiri Nah itu, itu menumpuk Jadi nggak satu lembar 96 meter persegi Atapnya itu dibagi dua Nah, di video pembuatan sebelumnya, tenda ini baru kerangka kerangkanya aja. Di sini menggunakan besi galvanis. Uh, ukuran ketebalannya minimal 2,0 mm. Tapi karena kadang-kadang juga di toko besi yang enggak tersedia, stoknya terbatas. Jadi ada juga yang lebih tebal dari itu. Ada yang 2,3 mm dan seterusnya. Intinya minimal 2,0 yang saya gunakan itu ketebalannya. Nah, terusnya lagi, pada saat itu memang belum dibuatkan plafon. Ini plafonnya yang saya buatkan plafon untuk acara pesta-pesta rakyat. Makanya, warnanya merah putih. Kalau plafonnya untuk acara e, pesta resepsi, itu bisa dibuat plafon yang berwarna-warni ya, sesuai tren yang sekarang. Sementara untuk pembungkus tiang, memang sudah standarnya warna putih biar kelihatan elegan dan kelihatan bersih. Ini plafon yang untuk pesta-pesta rakyat sobat ya jadi itu tergantung selain aja mau dibikin stok khusus untuk pesta-pesta rakyat atau pesta nasional atau mau dibuat berbagai macam untuk plafon, tergantung pembiayaannya jadi kalau sekarang sudah lengkap sobat bukan kerangka-kerangkanya aja ini langsung terpasang semua atapnya, plafonnya, pembungkus tiangnya tapi karena pembuatan ini tahun 2019 tentu untuk biaya sekarang ada kenaikan, kurang lebih 20% kenaikan bahan materialnya. Nah sobatku bisa lihat untuk uraian pembuatan tenda ini ukuran 96 meter persegi ini di 2019 itu ada di deskripsi videonya sobat ya. Sementara untuk e, harga itu tidak mengikat karena saya yakin di berbagai daerah pasti harganya berbeda-beda, setiap harga materialnya pasti berbeda-beda juga jasa pembuatan atau penjahit plafon ini ini saya menggunakan kain satin sobat jadi sobat bisa beli beberapa roll sesuai ukuran nanti tinggal dijahit dan dibentuk oleh penjahitnya biasanya tinggal bagaimana kesepakatan aja sobatku dan intinya ini acara dipakai tadi malam sangat sukses luar biasa nah ini adalah cuplikan videonya sobat ketika gladi resik Ketika gila di resik atau satu hari menjelang acara, ini acara GR cukup ramai. Baru keesokan harinya, acara malam puncaknya, sobatku. Oke sobat, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.